Kamu ya sini itu bi, gak cocok sama. Pi bujong. Apa? Melebu. Bi tak anu, tak tukokne sego ning barang. Aja oh, ngono. <coughs> karo aku Patang atus kurep. <coughs> Iki. <coughs> Cinta gelem <tuk> <tuk> <tuk> Dasku aku ngomong banget. Opo, opo <tuk> dasku. Ojo. <tuk> ah, udah dah. Aku karo iki, wae, wae, wae, wae, wae, sini aja sama aku kamu aku nengki kamu ya udah berdua nggak apa-apa deh ayo semoga <tik> mengi <tik> comment subscribe